Halo semuanya, kembali lagi di channel Mahwatch bersama saya Jo. Di sini pada video kali ini saya akan mencoba unboxing Spinnacle Breitner dan coba membandingkan spesifikasinya dengan Seiko SKX. Mana yang lebih bagus? Ikuti terus video kali ini. Ya, ini dia kotak jam tangannya sudah ada di depan saya. Langsung saja kita buka biar cepat. Ya, ini dia adalah Spinnaker Breitner sp 562 2 bisa lihat di sini, Spinnaker hadir dengan membawa desain jam tangan divers. Jika jam tangan divers klasik memiliki bezel yang bisa diputar pada bagian terluar, Spinnaker Breitner menyajikan tampilannya lebih modern dengan internal rotating bezel yang bisa diputar melalui crown-nya. Dan bisa lihat di sini, bisa diputar dengan crown yang ada di sebelah sini. Kemudian ini bisa diputar dua arah ya Dan untuk crown yang satunya ini seperti biasanya Untuk men-setting waktu dan tanggal ya Settingnya mudah saja tinggal diputar crownnya Dan ditarik Tarik full untuk mengatur waktu Ditarik setengah aja Itu untuk mengatur tanggal sebagai sebuah jam tangan divers, Breitner didukung dengan water resistant hingga 180 meter dengan memiliki diameter dengan ukuran yang medium yaitu 42mm dan pada kacanya menggunakan sapphire crystal glass dan jika kita melihat brand yang sudah besar seperti seiko di dimana disitu ada seri xkx sebagai salah satu jam tangan divers legendaris di kelasnya Seiko XKX memiliki klasik bezel dengan diameter yang sedikit lebih besar yaitu 42,5 mm dengan water resistant hingga 200 meter. Pada kacanya masih belum menggunakan sapphire yaitu masih menggunakan hard kristal. Lalu tentunya pada crown menggunakan screw dan crown karena sebagai sebuah jam tangan divers tentunya agar air tentunya tidak mudah masuk ke dalam jam tangan. Kita bisa lihat perbedaan lainnya pada movement Seiko SKX tentunya menggunakan mesin lama dari Seiko yaitu kaliber 7S26 berbeda dengan Spinnaker Breitner yang menggunakan NH35 atau sama seperti kaliber 4R35 pada Seiko sehingga keakuratan pada Spinnaker Breitner ini tidak bisa diragukan lagi tentunya Spinnaker Breitner didukung dengan Super Luminova yang sudah sangat terang yang bisa mendukung visibilitas para diver dalam keadaan gelap tentunya dan jika dilihat pada spesifikasinya, Spinnaker Breitner ini sedikit lebih unggul daripada Seiko SKX Namun tentunya Seiko SKX memiliki basis penggemar yang masih cukup besar mengingat jam tangan ini sudah cukup langka di pasaran Karena memang sudah tidak diproduksi lagi oleh Seiko Nah, untuk Breitner ini adalah yang menggunakan stainless steel pada strapnya dan bisa kita lihat di sini pada klapsnya atau buckle menggunakan fold-over clubs with safety tentunya. Agar jam tangan ini lebih nyaman dan lebih safe di tangan kalian. Untuk kalian tertarik dengan brand Spinnaker, bisa langsung mengunjungi website kami di jamtangan.com. Di sana banyak tersedia seri Spinnaker dan brand-brand lain tentunya. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel kami.